Kelompok lindung terus bergegas menuju Hundred Empire Mountain di wilayah tengah tanpa istirahat setelah meninggalkan area pecahan batu, yang merupakan titik istirahat sementara mereka. Saat ini, semua orang di wilayah ini melakukan yang terbaik untuk mencapai medan perang terakhir. Perjalanan ini berlangsung sepanjang hari dan segalanya tidak terlalu tenang selama perjalanan ini. Setelah semua Wilayah inti saat ini telah berubah menjadi pot untuk membiakkan serangga beracun dan karena kelompok Lindung juga merupakan bagian dari serangga, mereka tidak dapat melarikan diri dari persaingan yang kejam. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, masih akan ada cukup banyak kekaisaran yang akan mengincar segel nirvana mereka. Lindung tidak mengasihani orang-orang itu, yang logikanya telah dibayangi oleh keserakahan. Selain beberapa individu licik yang melarikan diri selama kekacauan, sebagian besar orang akhirnya menderita kerugian setelah gagal mencuri. Sebaliknya, mereka harus menyerahkan segel nirvana mereka. Setelah menyerap segel nirvana mereka, warna segel surgawi nirvana kelas mereka dari Tridong berubah menjadi emas yang lebih cerah. Bahkan Sufana Sel Suroh langsung naik ke tingkat surgawi. Dengan cara ini, Kelompok mereka memiliki empat segel nirvana kelas surgawi. Jika berita ini menyebar, itu akan menarik banyak tatapan cemburu. Sukui, Moling dan dua lainnya juga telah menyerap cukup banyak segel nirvana yang dikirimkan kepada mereka. Meskipun segel nirvana mereka tidak naik ke tingkat surgawi, ada juga cahaya kemasan samar yang mengalir di dalam segel nirvana mereka. Jelas, mereka telah mencapai puncak segel bumi kelas nirvana. Pada tingkat ini, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk meningkatkan segel mereka. Kelompok Lindung bergegas menuju Hundred Empire Mountain seperti petir dengan beberapa selingan di sepanjang jalan. Namun, mereka menikmati hadiah yang cukup melimpah ketika mereka menuju lebih dalam ke hutan. Jumlah individu yang mengambil inisiatif untuk menyerang mereka sangat menurun. Bagaimanapun, Perang Seratus Kekaisaran memiliki sistem eliminasi yang brutal. Mereka yang bisa melewati banyak tatapan niat buruk dan memasuki wilayah yang dalam ini pasti akan memiliki kemampuan dan penilaian yang luar biasa. Oleh karena itu, beberapa orang jelas menyadari siapa yang harus mereka sakiti, dan siapa yang tidak boleh mereka sakiti. Karena itu, provokasi semacam itu sangat berkurang menjelang akhir. Namun, ini membuat kelompok lindung merasa tidak puas. Bagaimanapun. Mereka ingin mencapai peringkat emas nirvana dan itu akan mengharuskan mereka untuk menyerap lebih banyak segel nirvana. Namun, kelompok lindung merasa jauh lebih santai karena tidak ada yang datang untuk memprovokasi mereka. Ketika malam kedua secara bertahap mendekat, mereka sudah benar-benar memasuki daerah yang dalam dari daerah inti. Pada tingkat ini, kemungkinan mereka akan bisa mencapai medan pertempuran terakhir. Gunung 100 Kekaisaran dalam waktu singkat, malam itu menutupi seluruh negeri dan kelompok Lindung berhenti. Malam-malam di wilayah inti bahkan lebih liar dan lebih kejam dibandingkan dengan malam-malam di bagian lain dari Battlefield kuno. Meskipun Lindung tidak takut, Moling, Sukui dan yang lainnya tidak bisa mengabaikannya. Tentu saja, alasan paling penting adalah karena Little Flame tampaknya menunjukkan tanda-tanda menerobos. Little Flame telah mencapai puncak 3 Yuan Nirvana Stage kembali di Ancient Treasure Trove. Dia telah memperoleh cukup banyak setelah mengalami banyak pertempuran berdarah. Selain itu, tubuhnya memiliki semacam konstitusi bermutasi dan garis keturunan suku harimau iblis surgawi. Oleh karena itu, ia akan dapat memperoleh hasil dua kali dengan setengah upaya ketika ia dilatih. Bahkan, Kemajuan pelatihannya bahkan menyebabkan Lindung merasa sedikit kaget tanpa sadar. Kelompok mereka mendarat di puncak gunung. Little Flame tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu setelah mereka mendarat. Dia langsung duduk dengan menyilangkan kakinya. Gelombang demi gelombang Yuan Power yang kuat mulai menyebar terpisah di depan tatapan kaget kelompok Moling. Apakah dia akan menjalani kesengsaraan Nirvana keempat? Wajah Sukui dipenuhi dengan rasa iri. Biasanya. Hanya para pemimpin sekte super yang bisa mencapai tingkat ini dalam wilayah inti saat ini. Wajah Lindung penuh senyum ketika dia melihat adegan ini. Jika Little Flame berhasil selamat dari kesengsaraan Nirvana keempat, kekuatannya pasti akan melambung. Dengan konstitusi binatang iblisnya yang kuat, kemungkinan dia bahkan akan bisa bertarung melawan lima ahli panggung Nirvana Yuan jika dia ingin pergi keluar. Biasanya. Para ahli di wilayah inti ini yang telah melangkah ke dalam lima tahap Yuan Nirvana. Pada dasarnya adalah jenis makhluk abnormal yang telah masuk ke dalam peringkat emas Nirvana. Seharusnya tidak lama sebelum kamu juga akan dapat mencoba kesusahan Nirvana keempat. Berdiri di sampingnya, Little Martin tertawa ketika dia berbicara. Saat ini, kelompok lindung memiliki banyak pil Nirvana karena mereka menjual tiga pil crossing disaster di Wanxiang City. Karenanya. Mereka tidak perlu khawatir kehabisan pil nirvana selama pelatihan mereka. Ini juga salah satu alasan penting mengapa Little Flame mampu menunjukkan jejak menerobos ini segera. Lindung tersenyum, tapi dia tidak menyangkalnya. Dia juga bisa merasakan kekuatan Yuan yang melonjak dalam tubuhnya. Namun, dia tidak mengambil inisiatif untuk mendorongnya. Terobosan semacam ini harus datang secara alami agar menjadi yang paling ideal. Selain itu. Energi mental kamu tidak menunjukkan tanda-tanda terobosan sejak kamu selamat dari satu Wind Lightning Trial saat itu. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Martin kecil melirik Lindung sebelum tiba-tiba bertanya. Little Martin tahu betul tentang bakat energi mental Lindong. Selain itu, Lindung memiliki simbol leluhur melahap. Ini seperti menambahkan sayap ke harimau untuk energi mentalnya. Hal yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa budidaya energi mentalnya tampaknya tetap stasioner sejak Lindung mengalami Wind Lightning Trial terakhir. Faktanya, sementara Wind Lightning Trial kedua gagal tiba, kultivasi yuan powernya sudah menembus tiga yuan nirvana stage. Little Martin tidak cukup naif untuk percaya bahwa budidaya energi mental Lindung tidak mengalami kemajuan setelah setengah tahun pelatihan. Alasannya mungkin karena Lindung melakukannya dengan sengaja. Heh, sudahkah aku ditemukan? Lindong tanpa sadar tersenyum ketika mendengar kata-kata Little Marten. Senyumnya juga mengandung kelicikan yang mirip dengan yang dimiliki Marten kecil. Namun, dia tidak merinci. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum sedikit dan berkata, Itu tipuan. Kamu akan segera mengetahuinya. Marten kecil sedikit menyipitkan matanya. Dia memikirkannya tetapi untuk sementara tidak bisa menguraikan pikiran Lindong. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan perasaan tidak senang. Setelah itu, dia menoleh untuk menatap pegunungan di sekitarnya di malam hari. Dia bisa mengatakan bahwa ada cukup banyak kelompok yang beristirahat di puncak gunung itu. Beberapa ahli dengan kekuatan yang mengejutkan ada di antara mereka. Aku pikir akan ada keributan ketika Little Flame mengalami kesengsaraan Nirvana. Tempat ini sangat kacau dan aku ingin tahu berapa banyak pasang mata yang menatap sini. Ada empat segel nirvana kelas surgawi di pihak kita, dan mereka cukup memikat. Saat ini, kekuatan pertarungan utama kelompok kami adalah kami bertiga dan Suro. Sekarang, Little Flame tidak dapat bertarung karena persidangannya. Kekuatan pertarungan gabungan kami berada pada kondisi lemah. Sebuah kedipan melintas di dalam mata ungu hitam Little Marten ketika suaranya ditransmisikan ke telinga Lindong. Apakah kamu khawatir seseorang akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang kita? Lindong memfokuskan matanya sedikit. Dia juga merasakan aura tersembunyi yang kuat dari pegunungan di sekitarnya. Memang akan menjadi masalah merepotkan jika mereka benar-benar membangkitkan hasrat orang lain. Kami bukan beberapa individu tanpa nama di wilayah inti. Yang lain pasti akan berpikir dua kali sebelum menyerang kita. Petik 2. Lindong berbicara dengan suara lembut setelah memfokuskan matanya. Dia tahu bahwa mereka tidak dapat menghindarinya walaupun ada masalah. Namun, terlepas dari siapa itu yang ingin melangkahi mereka, kemungkinan orang itu harus membayar harga yang lumayan. Dia ingin melihat siapa yang akan menjadi burung pertama yang menonjol malam ini. Moling, Sukui dan yang lainnya jelas memahami situasi saat ini. Oleh karena itu, mereka segera berhati-hati setelah Little Flame memasuki mode kultivasi. Mereka duduk di tempat-tempat sekitar 100 kaki dari tempat Little Flame duduk, perkasa kekuatan Yuan tiba-tiba menyebar. Lindung dan Little Martin berdiri di tepi puncak gunung. Tubuh mereka seperti tombak panjang lurus. Semacam aura tajam yang mengejutkan menyebar terpisah di langit malam ini. Suro duduk di atas batu hijau di belakang keduanya. Wajahnya yang cantik berisi kehati-hatian. Jari-jarinya yang panjang ditempatkan di pergelangan tangan. Jika terjadi insiden yang tidak biasa, dia akan membuka segel dan bertarung dengan segera. Jelas, dia juga mengerti bahwa dia harus mengambil alih posisi Little Flame sebagai kekuatan bertarung utama. Sementara yang terakhir membuat terobosan. Bang, tiba-tiba, kekuatan Yuan yang tak tertandingi liar dan keras meletus di puncak gunung. Gelombang panas mengejutkan menyapu, pohon-pohon di puncak gunung itu hancur menjadi warna kuning layu pada saat itu. Sementara itu, kesejukan malam hitam asli juga tersebar pada saat ini. Keributan ini tidak melebihi harapan kelompok lindung dan segera menarik perhatian banyak praktisi di pegunungan sekitarnya. Segera, suara angin yang deras muncul di malam yang gelap. Beberapa sosok bergegas ke udara dan melihat ke sisi ini dari kejauhan. Pandangan itu berkedip-kedip berulang kali di malam yang gelap. Ledakan. Berbagai orang yang berbeda yang tiba-tiba bergegas keluar secara alami ditemukan oleh Lindong. Matanya langsung menyipit saat dia memegang tangannya. Segel logam berwarna hitam muncul di dalamnya. Cahaya hitam menembus tempat itu ketika segel hitam membengkak. Itu menjadi seperti gunung kecil yang tergantung di puncak gunung. Riak energi mengejutkan menyapu. Harta karun jiwa surgawi. Beberapa seruan segera meledak ketika segel logam berwarna hitam muncul. Suara mereka dipenuhi dengan keserakahan tetapi juga dicampur dengan rasa takut dan kengerian. Mereka yang bisa tiba di tempat ini bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami memahami betapa kuatnya harta karun jiwa surgawi. Pada saat yang sama. Mereka dengan jelas memahami kekuatan bertarung seperti apa yang dimiliki seseorang yang mengendalikan Heavenly Soul Tracer. Beberapa orang di langit malam yang akan bertindak tidak punya pilihan selain menarik keserakahan di dalam hati mereka pada saat ini. Mata lindung dengan tenang menyaksikan adegan ini. Orang-orang di tempat ini adalah pesaing satu sama lain. Karena itu, dia tidak khawatir mereka akan bergabung. Tidak ada yang mau menunjukkan satu kembali ke... Mitra, lain yang bisa menusuk kembali setiap saat. Itu akan menjadi yang terbaik jika mereka tidak menyerang. Moling menghela nafas lega dan dengan lembut berkata ketika melihat adegan ini. Lin Dong tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya gelap dan serius saat dia melihat ke arah langit malam yang jauh. Tiba-tiba ada api yang mengejutkan kini dari tempat itu. Akhirnya. Api Apiki aglomerasi menjadi kaki putih kepala merah binatang buas besar yang memiliki tubuh kera. Binatang buas yang menakutkan di zaman kuno. Zuyan. Mata Little Marten berangsur-angsur menjadi sedingin es ketika dia melihat binatang buas yang sangat besar dan dengan lembut berkata. Salah satu dari empat sekte iblis besar ya. Mereka akhirnya mengetuk pintu kami. Wajah lindung tenggelam. Segel logam berwarna hitam di bagian atas kepalanya mulai berputar perlahan.